Alhamdulillah, hai Sob, di sini dan Sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya Sobat sekalian. Hari kali ini akan membahas tentang Epipremnum Marble Queen. Epipremnum Marble Queen. Nama panjangnya sebenarnya adalah Epipremnum aureum Marble Queen. Ya, jadi ada aureumnya yang artinya emas. Jadi ini masih kerabat dengan Epipremnum aureum. Atau yang orang-orang sebut ganti Dan apa sih ciri-cirinya dan bagaimana membedakan dengan Epipremnum Pinatum Varigata Ini sangat mirip ya, tapi beda Kemudian dengan Epipremnum Majula Kemudian dengan Epipremnum Enjoy Seperti ini Mari kita lihat detailnya sama sekali Jadi sebelum uh, dijelaskan di lebih detail ya, gimana sih penyebaran Epipremium aureum atau orang-orang sebut ciri gading, tapi mulai sekarang jangan sebut ciri gading ya Epipremium aureum aja. Epipremium aureum ini sebenarnya native to Morea Island, jadi tadinya itu native di kepulauan Morea itu seperti pola anksoskedi. Kemudian menyebar di seluruh negara tropis, termasuk Asia, ada di Bangladesh, India, Indonesia termasuk ya Dan epipremnum marble ini termasuk epipremnum aureum masuknya Beda dengan yang ini, ini masuknya epipremnum pinatum tetapi yang varigata putih nah, Epipremnum aureum, aureum saja itu adalah yang seperti ini Dulu Fahri pernah membahas di video sebelumnya yang orang-orang salah dengan Monstera Marmorata Apa sih bedanya sirih gading dengan Monstera Marmorata Apa bedanya Epipremnum Aureum dengan Monstera Varigata nah, Epipremnum Aureum saja itu lebih banyak Motif warna kuningnya ini. Lebih banyak motif warna kuningnya Sobat dedaunan Inilah sosok sirih gading Yang sering dipalsukan Akhir-akhir ini sebagai Monstera marmorata. Bagi masyarakat awam akan sulit memang membedakan Sri Gading yang sudah besar seperti ini karena biasanya Sri Gading yang beredar di pasaran biasanya berukuran segini ya, masih formnya itu belum muncul maksimal. Jadi masih kecil, masih Gading kecil. Kadang beberapa tanaman formnya, form itu adalah tampilan akhir atau tampilan ketika dia dewasa, itu baru akan muncul setelah dia tumbuh besar. Contohnya sirih gading ini atau dengan nama ilmiah Epipremnum Aureum itu akan muncul formnya atau form aslinya setelah dia berukuran maksimal atau udah gede banget ya. Ini aja belum maksimal karena belum sobek. Jadi Epipremnum Aureum ini juga bisa sobek seperti Monstera Marmorata, Epipremnum Aureum atau sirih gading yang sudah sobek. Untuk Epipremnum Marble Queen, itu biasanya kuning hanya muncul di daun yang baru sobat sekalian Dan nanti semakin tua daunnya akan semakin putih Seperti Monstera varigata Albu Kemudian ini adalah Epipremnum Aureum Enjoy Sama-sama Aureum ya Dan uniknya dari Epipremnum Aureum Enjoy ini Daunnya itu bentuknya seperti tidak sempurna Jadi ada seperti ini ya Tidak simetris Antara kanan dan kiri Sayap kanan dan kiri itu tidak simetris Ini salah satu ciri dari epipremnum enjoy Dan kuningnya lebih kentara Aureumnya lebih kentara Ketika sudah mature form atau mature size seperti ini Kemudian untuk epipremnum enjoy Epipremnum aureum enjoy Ketika masih kecil seperti ini, ini bisa besar seperti ini, cuman butuh waktu. Apa rahasianya supaya besar seperti ini? pupuknya adalah kesabaran, ketelatanan, dan keuletan, serta butuh waktu ya, tidak ada yang instan. Sampai sebesar ini, dari yang segini, butuh waktu kira-kira satu tahun. Yang penting diturus, kalau diturus nanti cepat besar atau dirambatin ke tembok. Jadi kemarin ada yang tanya, epipremnum enjoy yang kecil itu nanti bisa besar nggak? Bisa cuman butuh waktu ya. Kecilnya seperti ini. Kemudian ini contoh Epipremnum Premium Enjoy yang mulai membesar. Kalau kita terus seperti ini nanti akan cepat besar. Kemudian ada lagi Epipremnum Aureum Manjula. Ini sekali Fahri belum punya yang form besar atau yang form mature size. Ini masih form juvenile form. Nah, untuk Epipremnum Premium Manjula itu daunnya lebih berbentuk hati seperti ini, ya lebih berbentuk hati ya, tidak nero. Sobat sekalian, ini Epipremnum aureum Manjula ketika masih juvenil form, masih kecil, bentuknya seperti ini, seperti corong ya. Kemudian, sobat ada dua opsi nih, mau digantung atau mau diturus. Kalau digantung, nanti seperti ini. Tetapi daunnya nggak bisa besar segini terus. Segini pun sebenarnya udah bagus ya. Tapi varie lebih suka ketika sudah mature form atau mature size seperti daunnya bisa besar. Nah kalau nggak diturus digantung daunnya akan seperti itu terus. Tapi kalau kita turus akan semakin besar. Epipremnum aureum manjula mature size-nya seperti ini. Kemudian Epipremnum Pinatum Varigata putih yang nantinya seperti ini ketika masih juvenil form seperti ini daunnya lebih nero daunnya lebih nero sobat sekalian ini varigatanya kemudian semakin besar nanti akan ada lubang-lubang di sini kemudian nanti akan sobek ini epipremnum pinatum varigata putih kemudian semakin besar seperti ini sobat sekalian tadinya belum sobek kemudian mulai sobek bolong-bolong dan mulai sobeknya lebih banyak lebih banyak gitu nah ini udah waktunya Menyambung turusnya, nanti semakin besar itu varigatanya atau motif putihnya itu akan semakin banyak seperti ini. Kemudian, epi Aureum Marble Queen ketika masih kecil seperti ini, sobat sekalian, percak-percaknya bagus ya, dan lebih bulat untuk shape daunnya, lebih bulat atau blitznya, berbeda dengan epi-premium atau varigata putih itu lebih nero lebih lansiolit seperti pisau bedah, yang ini lebih ovid atau lonjong atau oval. Kemudian semakin besar akan seperti ini, semakin melebar, sebab sekalian. Dan ini perjalanannya. Segini terus melebar ya. Melebar seperti ini dan nanti akan seperti ini. Epipremnum aureum marble queen. Jadi jangan sebut lagi pakai sirih gading ya, nanti bingung karena jenisnya banyak. Sirih gading semua masalah. Jadi ini perbedaannya, ini Epipremnum Manjula, Epipremnum Aureum Manjula Potos, Epipremnum Aureum Enjoy Potos, Epipremnum Pinatum Varigata Putih, Epipremnum Aureum Marble Queen, sobat sekali. Aure. Oke, sumpah nggak bingung lagi ya. Oke, Fahri, lihatin sekali lagi detailnya ya. Untuk Epipremnum Aureum Manjula itu daunnya lebih berbentuk hati seperti cinta cintaku padamu seperti ini ya. Dari juvenile form Sudah kelihatan bentuk daunnya dan ini seperti corong sobat sekalian di sini kayak corong gitu. Ini kayak corong ya. Epipremnum aureum enjoy ditandai dengan gradasi warnanya itu memblok ngeblok seperti ini dan bentuk daunnya itu seolah-olah tidak sempurna jadi tidak simetris antara kanan dan kiri. Tidak simetris ya Dan semakin besar seperti ini Tidak simetris kan Seperti daunnya kayak Di cekrik, -cekrik atau digunting-gunting Dan semakin besar Seperti ini Epipremlum Aureum Enjoy Kuningnya nanti akan semakin banyak Kemudian untuk yang Epipremlum Pinatum Varigata Putih Lebih Nero lain solid Bentuk daun sangat sempurna Seperti pisau bedah Semakin besar seperti ini semakin sobek seperti ini dan akan seperti ini seperti monstera kemudian untuk epipremnum aureum marble queen dari kecil seperti ini daunnya sudah lebih bulat atau ovid atau lonjong kemudian akan seperti ini sobat sekalian dan nanti ini juga bisa sobek ya ini perjalanannya kemudian nanti akan mature form seperti ini ini nanti bisa sobek juga jadi yang sobek tidak selalu monstera tidak selalu monstera, daun sukun sobek, daun pepaya sobek, kemudian skinflera juga sobek. Yang sobek tidak selalu monstera, sobat sekalian. Kemudian, untuk epipremnum aureum atau yang orang, -orang sebut sirigading, seperti ini kuningnya lebih banyak. Oke, jadi sobat yang belum punya yang mana nih? Sebaiknya kalau sobat sekalian pecinta aroid koleksi semuanya nih ada epipremnum marble queen premium enjoy epipremnum manjula epipremnum varigata putih epipremnum pinatum varigata putih silahkan kalau masih bingung sobat bisa ungkapkan di kolom komentar sobat sekalian sobat sekalian jadi ini adalah epipremnum aureo marble queen Major size-nya, ini masih bisa sobek nanti Dan ini Epipremnum Aureum Enjoy. Dan ini adalah Epipremnum Aureum Manjula yang sudah major size Jadi Manjula pun bisa besar ya Manjula ini hampir mirip dengan Marble Queen Tetapi untuk Manjula, daunnya lebih berbentuk hati dan daunnya agak lebih tipis Pipremnum aureum manjula ini masih bisa lebih besar lagi sobat sekalian sobat sekalian kalau sekilas mereka ini mirip monstera mirip bukan berarti sama ya sekilas mirip monstera jadi banyak sekali penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab mereka kadang menjual mengatasnamakan monstera tetapi ternyata bukan monstera. Nah, ini bedanya. Hampir mirip tapi kalau kita lihat lebih detail akan berbeda Sobat sekalian. Sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Untuk daun monstera itu lebih glossy dan motifnya berbeda. Jadi jangan salah lagi beli monstera dapatnya mereka. Bagi Sobat sekalian yang ingin sekali punya monstera variegata dan belum memiliki budget karena harganya termasuk tinggi ya untuk monstera variegata nah sobat bisa pelihara mereka-mereka ini nih mau epipremnum aureum margot queen, epipremnum aureum enjoy atau epipremnum aureum manjula atau epipremnum minatum variegata putih jadi ini untuk belajar memelihara monstera variegata dengan budget yang terbatas bisa dapat mereka mereka juga bagus, dan kalau sobat sekalian ingin membeli monstera varigata, harus jeli jangan sampai karena banyak kasus. Ya, jangan sampai membeli monstera dapatnya epiprem Bagaimana sih supaya kita mudah membedakan antara batang epiprem dengan batang monstera, supaya kita nggak tertipu karena banyak sekali. Penipuan katanya jual Monstera varigata tetapi dapatnya Epipremnum aureum. Oke kita lihat batangnya nih. Untuk semua jenis Epipremnum, untuk semua jenis Epipremnum itu batangnya seperti ada garis-garis ya, tidak rata, tidak mulus dan lebih pipih. Ini untuk enjoy pun dia ada seperti garis-garis. Kita pegang gini kasar, kayak ada rel-relnya gitu. Kemudian yang manjula ini juga terlihat ada seperti garis-garisnya seperti sisik ya seperti roti garut itu kemudian enjoy yang besar pun juga ini ada tidak tidak rata atau kasar kemudian yang Aurium pun juga sama Sobat sekalian yang aureum marble queen juga sama nih tidak rata atau kasar ini untuk membedakan dengan monstera Oke kita lihat batang monstera dari sisa nih jadi halus sekali untuk batangnya dan bulat sempurna untuk batang monstera nih batangnya bulat sempurna ini halus sekali tidak ada garis-garis atau semacam sisik ya ini untuk monstera jadi itu ciri utama yang paling mudah untuk membedakan Bonggol Monstera dengan bonggol Epipremnum. Coba sekalian itu tadi ulasan tentang Epipremnum Aureum Marble Queen. Jadi ini masih kerabat masih saudara dengan Epipremnum Aureum atau yang orang-orang sebut Sirigading. Jadi Fari uh, harap mulai dari sekarang jangan menyebutnya dengan sirih. Tapi pakai nama ilmiah ya. Belajarlah pakai nama ilmiah. Ya, piper betelum aureum gitu. Kalau sirih nanti dikiranya sirih yang biasa buat obat yang nama ilmiahnya adalah Piper betel yang biasa untuk Minang atau makan sirih itu sirih piper betel. Fahri lebih suka kalau sirih yang disebut sirih itu ya piper betel itu ya. Ada sirih merah, ada sirih hijau, kemudian ada sirih gulung, itu piper. Nah, tapi kalau epipremnum, sebaiknya kita sebut epipremnum. Nah, nanti takutnya dikiranya keluarga sirih yang bisa buat obat, nanti airnya direbus untuk membasuh bagian tertentu, nanti malah gatal lah sama sekali. Nah, ini sama-sama epipremnum, tetapi formanya beda. Jadi ini epipremnum pinatum varigata putih, epipremnum manjula, dan epipremnum Enjoy tadi ini ya, Epipremnum Enjoy dan ini Epipremnum Aureum Queen Marble atau Marble Queen Jadi sama-sama Epipremnum Aureum, ini nama panjangnya adalah Epipremnum Aureum Manjula Kemudian yang ini Epipremnum Aureum Enjoy Dan ini adalah Epipremnum Aureum Marble Sampai jumpa di video selanjutnya, Yuk.